Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Kemudian, kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading. Caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi. Kita lihat di sini ya, untuk kamu kartu pertama ada three of coins, three of pentacles, kemudian ada the star. Kemudian ada Queen of Cups, oke, okay. yang aku lihat di sini, pasangan kamu ini, ya, dia statusnya tinggi banget, statusnya tinggi, memiliki jabatan tinggi, yang aku lihat di sini, terutama pengadilan, gitu ya, terutama kayak pengacara, terus kemudian juga ada hal-hal berkaitan dengan hukum, ya, legalitas di sini, perpajakan bisa juga, ya, BUM, Negeri gitu ya bisa juga <laughs> hampir aja gitu ya nyebut merek nanti uh, takut ya takut di <laughs> takut dijegal nanti waduh waduh ya karena berkaitan dengan hukum loh kak di sini ya ada kaitannya ke arah uh, hukum terus kemudian juga apa ya kayak legalitas kontrak gitu kan hal-hal uh, semacam itu yang aku lihat bisa jadi itu dari kamu, ya. Ciri-ciri kamu bisa jadi ciri-cirinya dia, atau ya, bisa jadi dia punya melek gitu, uh, punya ilmu, ataupun punya pengetahuan mengenai hukum, ya, yang lebih daripada orang-orang lain di sini. Uh, bisa juga dari yang terjadi gitu, ya. Mungkin ketika kamu. Ada kaitannya ke arah, uh, ada hukum-hukum gitu ya, uh, bisa jadi gitu loh. ketemunya mungkin pas, uh, agak sedikit absurd sih, tapi mungkin kayak pas ditilang gitu ya, ditilang, kena tilang, kadang kan suka ngobrol juga kan sama yang lain gitu ya, uh, buat, buat mengisi kebosanan gitu, ini bisa jadi dari dia yang mengawali pembicaraan bisa jadi dari kamu eh ternyata gitu ya eh ternyata ketika diajak ngobrol dia nyambung gitu kan dia nyambung jadi yang aku lihat di sini itu adalah suatu pertanda banget ya bahwa uh, dari Tuhan ataupun dari semesta kayak oh ini <laughs> ini ada uh, peristiwa ini karena kamu dipersiapkan gitu loh untuk bertemu dengan jodoh kamu. Bisa jadi juga mungkin di kantor gitu ya, di kantor uh, lagi ada kegiatan hal-hal tertentu yang ada kaitannya ke arah uh, legalitas gitu kan. Bisa jadi ke arah sana ya. Bebas aja sih sebetulnya ya, mau mau dikaitkan kemana aja, yang penting ada, ada kaitannya dengan hukum, ada kaitannya dengan materai gitu ya. Ada kaitannya dengan hal-hal... Uh, legalitas, pokoknya, gitu. Itu dari kartu, ya, yang kelihatan di sini. Dan dia ini, sebetulnya udah lama sih, udah lama banget nyari jodoh, cuma, uh, kadang gagal, kadang juga, yang aku lihat di sini, ketemu, uh, ketemu, terus habis itu udah, gitu ya, tamat, begitu aja, gitu kan, uh, Kebanyakan sih tidak, tidak apa ya, enggak, enggak langgeng gitu deh ya, untuk orang-orang yang lain gitu. Tapi ketika bertemu dengan kamu, dia ini beda gitu loh ya, uh, jadi dia berusaha untuk memperjuangkan, terus kemudian juga uh, berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan kamu, berusaha untuk bisa nyamain sama uh, kehidupan kamu gitu kan, supaya bisa... Relate gitu loh, supaya bisa resonate gitu kan, sama kegiatan kamu gitu, jadi kayak kalau ada obrolan begini-begini-begini uh, nyambung gitu kan, ya seperti itu, bahkan yang aku di sini pasti obrolannya ke arah hukum, obrolannya ke arah uh, ada kaitannya jabatan-jabatan uh, perpolitikan gitu ya, bisa jadi ke arah sana gitu, karena itu expertise-nya kalian berdua gitu loh. jadi uh, punya apa ya namanya tuh punya argumen atau punya apa ya sebutannya tuh punya pendapat gitu ya punya pendapat atau arahan mengenai uh, jalur politik itu kuat banget gitu ya kuat banget gitu ya, aku dan kadang juga di sini selalu up to date gitu selalu up to date selalu uh, apa ya, tahu gitu kan, selalu tahu uh, mengenai kasus-kasus apa yang sekarang lagi marak diperbincangkan gitu kan mau itu terkenal atau enggak gitu ya karena kadang uh, bukan cuma untuk jodoh aja gitu ya, tapi lebih ke arah uh, hal itu penting juga gitu untuk pekerjaannya ya untuk pekerjaan untuk pekerjaan kamu juga gitu ya uh, tahu sesuatu hal yang viral gitu kan, itu penting juga Gitu ya, aku lihat di sini ya. Jadi, memang ada-ada kaitannya ke arah situ ya. Dan ketika bertemu dengan kamu, memang kayak langsung apa ya, namanya kayak langsung uh, bukan memaksakan diri ya, tapi langsung bisa available gitu lah, langsung bisa. Menyatakan juga, langsung bisa kayak uh, to the point gitu kan? Pertemuan pertama langsung pacaran, gitu ya. Langsung uh, bisa serius gitu dengan sosok ini yang aku lihat, karena kayak nggak uh, buru-buru banget, cuma kayak apa ya, namanya kayak dari energi ya, dari situasi, udah uh, nyaman banget. Jadi, ya udah, langsung aja gitu, daripada ditunda-tunda gitu kan. Karena dia beruntung juga gitu loh, ketika bertemu dengan kamu dia beruntung, ya. Di sini, kalau The Star memang ada kaitannya ke arah Aquarius, ya. Di sini Queen of Cups ada kaitannya dengan Pisces, Scorpio, Cancer, sesama Scorpio bisa juga. Pentacles di sini ada kaitannya dengan Capricorn, kemudian Taurus, kemudian juga Virgo. Dari Kartu zodiak kita lihat di sini ya, untuk beberapa orang. Ada Scorpio, sesama Scorpio, kemudian luto di sini uh, Scorpio juga ya. Kemudian ada Desan ya. Desan itu ada kaitannya dengan Leo. Mungkin enggak sekarang ya ceritanya uh, ataupun ketemunya bisa jadi di bulan Agustus atau bisa jadi di bulan uh, ketika Leo ulang tahun gitu ya. Jadi dari dari bulan Juli, Juli pertengahan, Juli akhir sampai Agustus pertengahan, ya, gitu, ketemunya dengan sosok ini, bisa juga, ya, e, proklamasi gitu kan, bisa juga ke arah sana, ya, e, upacara gitu kan, ya, mm -mm. bisa juga sih ke arah sana, ya, diundang gitu kan, diundang upacara demikian, demikian, demikian, ketemu dengan sosok ini, Ih, uh. spicy banget ya, oke, itu yang kelihatan di kartu, bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.